175 kami ramu dan tahu Saya Afizal pucuk Sarak Desa Gunung mengajak dan menghimbau kepada kaum muslimin dan muslimat warga dan masyarakat Desa Gunung agar mengantarkan zakat fitrahnya kepada badan amil zakat pada tahun ini dan untuk tahun-tahun yang akan datang. Percayakanlah zakat fitrah kita kepada amil zakat kita. insya Allah mereka amanah di dalam menjalankan tugas ini. Adapun tujuan kita, mengapa kita harus menyerahkan zakat fitrah kita kepada anil zakat? Tujuannya adalah untuk tidak terjadinya ganda penerima dan juga akan terjadinya pemerataan kepada asnaf-asnaf yang ada di desa kita ini. Kami selaku Imam Bilal Khotib Desa Gunung Musuh, akan mengkoordinir jalannya pembagian zakat fitrah kepada asnaf-asnaf yang ada di desa kita ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin berkenalkan diri Saya Residenah Saat ini mendapat amanah dari salah satu lembaga Ambil Zakat uh, Lasnas di Provinsi Riau dan juga sebagai sekretaris di unit pengumpul zakat Mandua Kota Pekanbaru Alhamdulillah uh, sudah beberapa tahun uh, aktif di beberapa lembaga zakat terakhir di uh, UPZ Mandua Kota Pekanbaru alhamdulillah Zakat Fitra juga uh, telah kami kenaikan dan diberikan kepada yang berhak. Alhamdulillah uh, di tempat kami bertugas antusias dari siswa antusias dari warga Madua, alhamdulillah sangat tinggi nah dan pada kesempatan ini kami juga mengajak untuk warga kita uh, warga desa Gunung Bungsu uh, dan bahkan mungkin 13 kota tampar pada umumnya mari kita menunaikan zakat fitrah kita uh, pada lembaga yang telah ditunjuk uh, oleh pemerintah nah dalam hal ini mungkin pekeladesa kita okay, yang telah ditunjuk orang-orang yang uh, tentu kompeten pada bidangnya, okay. kenapa kita mesti membayar zakat fitrah pada lembaga yang telah ditunjuk agar pertama pemerataan uh, distribusi jadi tidak ada yang menumpuk di satu orang Alhamdulillah kita juga mendengar bahwasannya di setiap Uh, tahun demi tahunnya selalu ada perbaikan dari orang-orang uh, telah kita tunjuk. Jadi kita percaya dan yakin bahwasanya zakat fitrah yang kita tunaikan nanti bisa didistribusikan kepada orang-orang yang memang berhak. Tentu mereka ketika menentukan siapa yang berhak menerima tentu ada musyawarahnya. Alangkah lebih baiknya kita menyerahkan kepada orang-orang yang kompeten pada bidangnya. Nabi pun menyampaikan bahwasanya Ketika segala sesuatu itu tidak diberikan kepada yang ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Nah, maka dalam hal ini, orang-orang yang telah kompeten tadi, mari kita percayakan agar zakat fitra yang kita tunaikan tidak menjadi was-was pada kita. Terima kasih. itu demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.